Cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cuy seperti biasa saya cakap ya. Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi rekuasan teman-teman yang sudah cukup lama ya uh, Mohon maaf banget cuy ya Saya uh, sebenarnya ingin banget mereaksinya cepat gitu ya Tapi ya dikarenakan saya kemarin pindah studio jadi terlambat seperti ini cuy Oke karena kita sudah cukup terlambat banget cuy ya di musikal lawak superstar ini cuy uh, kita akan mereaksi dua lagi seperti biasa. Kita akan mereaksi dua di minggu kelima dengan minggu yang keenam, cuy. Gak tau ini pasti sudah tayang ya minggu ke-7. Jadi uh, insya Allah saya akan uh, mereaksinya juga nanti setelah minggu ke-8 sudah tayang cuy. Karena saya selalu mereaksinya itu dua dua video cuy ya. Oke okay. sini saya sudah menyiapkan videonya cuy. Seperti biasa kalau korang ingin lihat original videonya. Korang bisa tengok langsung channel dari Astro Gempa ya cuy ya. Karena di disini benar-benar saya mereaksi je ya. Saya... Sekedar mereaksi saja, jadi kualitasnya jelek cuy. Oke, langsung aja cuy ya, kita ke minggu yang kelima cuy ya. Persembahan dari Ubi, Musikal Lawak Superstar 3. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, satu. oke. Alhamdulillah, cantiknya cuaca hari ini. Wah, bolehlah pergi laut. Anjing laut tepi, anjing hmm? laut tapi Ada yang salah itu? Atau memang videonya yang edit-editnya gimana? Tapi ada yang salah. Udang-udang si Temanya apa ya? Wih, tunggu-tunggu, ini... backsound apa... ...latar la, ...film ini cuy <ım Laser> ya, Cross kalau nggak salah ya. Genji-genji cuy. Nggak-nggak, gini-gini cuy. Kalau memang... Uh, Awang Fat meniru ini Genji. Kok rambutnya pirang? Ini kayak malah kayak animasi apalagi namanya sih? Ada animasi tuh yang pirang panjang rambutnya. Kalau Genji nggak seperti ini gitu. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Lucu aja gitu. Ya. Ini salah. Ini salah. Salah. Ini salah karakter sih. Salah karakter ini. <tik> Karena dia bawa dia bawa pedang sih. <tik> Ur, Terus yang di belakang jadi apa? Nami jadi apa? Genji, hmm. <laughs> Lingkir. Genji. Kau buat apa di sini? Sare. Ah. Lo udah kantolin gue, lo tau nggak? Kantolin? Huh? Lo udah kantoin gue. Hmm? Tau? Gak? Kok malah lu gue, lu gue? Karena mulut lo. Tongkang gua oh, bersama truk orang yang mau gue jual di Malaysia, udah ditahan polisi. Ura! Genji, benda itu memang salah. Tongkang pergi laut untuk jadi nelayan, bukan ke seludup orang. Lo jangan bicara sama gue. Yeah. Kalau gue hilang sabar, lo pasti mati. Nabi. Lo bicara sama budak gua, eh, budak baru. Mari. Eh, ini peluang lo. Kasih habis dia. Yeah, yeah. Yeah. Hmm. Jadi, DJ dia. Kau tak boleh abu. macam ni. Ini memang kerja kita orang. Kau buat je kerja kau. Kita orang kerja, kita orang. Ha, ha, ha. <laughs> hey, Sanio. <laughs> Siapa apa? Lo bikin kenapa? Saya bikin cuba takutkan dia. Eh, hey, lu takut enggak? Lucu. Kenapa lu cuba? Gita ini gangster. Gangster. Mesti garang. Garang. Ganas. Ganas. Kasih dia takut. Kasih dia takut. Kasih dia apa? Takut. Kasih dia apa? Takut. Tari. Malah jadi takut. Takut nggak bos? Takut nggak? Hey, ha? hey. Lu ingat ini apa? Pengak setan tari. Oh dia ini je, ya dia meniru ini ya kalau nggak salah ya bahasa, bahasa Indonesia ya kalau saya salah mohon maaf ya kalau saya salah cuy tapi kalau saya dengar-dengar dia meniru ini ya bahasa Indonesia gitu. Bukan begitu. Kamu jangan main-main ya. Tinggi. Lu jangan main-main ya. Lu lu, Hei nah, lu main eh, dengan dia lu boleh gelak-gelak. Ya. Ini gelak. Ini gembira. <laughs> <laughs> kalau tidak gua pasti pasti lu mati. Ora. <laughs> <laughs> lu gelap apa? muka lucu. <laughs> diam. gimana? mau bayar atau enggak? enggak ruginya. kalau tidak, bayar. gua kasih sembelih. Sembeli, <laughs> sembelih. eh hey, apa kayak rugi yang saya kena bayar? enggak ha. enggak tahu. kasih tahu dia kerugian kita. <laughs> teng teng teng teng kerugian disebabkan saya. <laughs> dia jadi suni sunio ya? Hmm. Sekarang kau kena bambu Azik, <laughs> tetap harmonis gitu ya Mati, mati Tapi sebelum lo mati Lo mati dulu lagu apa Doraemon? Anjir Lagu itu ya Anjir mama. Ya so, anjir ini. Kalau lo gak berkemampuan nyanyi dengan baik Laburkan kepada mereka yang mampu Jangan rusak ke industri musik kita ya Nah itu Makanya dato Makanya Datuk Awi tepuk tangan banget sih ya Karena bahas masalah musik gitu ya Hei Alep Apa Alep? sorry hey, hey, <laughs> Gimana? Mau bayar atau enggak, sorry Bayar. Oke, saya bayar. Nah, takut. Takut ya, takut. Saya bukan takut. Itu, tapi saya kesiankan budak nih. Kenapa? Tunggu kalau dengar Nami kayak, emang dia meniru ini ya, Suni oh gitu ya? Bukannya dari Jepang gitu kok pakai baju Cina gitu ya? Atau salah gitu ya? Yang mana sih benar? Tapi dari. Kenapa? Apa ya? lagu ni mana ni abang abang berdua uh, ikutkan nama kau kirin tadi false coy tik lanjut Tinggir Lo ingat dengan ting-tting-tting lo bisa menundukkan gue? Enggak, Sarif Enggak, enggak, enggak Okey, ni last Kau bayangkan Dalam tongkang itu Ibu bapak kau Yang dijual dekat sini Adik beradik kau Mak bapak Aduh, bapak dia lah Sarif cuba pemain mole Sarif kenapa nangis ah. Oh, ibu bapak gue udah gak ada. Hei. Ibu bapak lu ada lagi. Kenapa nangis? Saya lindung enggak ada demo. <laughs> Abi kalau enggak kami buat kerja ini Sarif. Kerja apa lagi? Kita kami senio, buat? Untuk yeah. yang dapat keuntungan besar. Banyak lagi kerja yang boleh buat. Kerja apa? Nelayan. Yeah. Cantik kok kita jadi pelayan. Hei, nelayan, nelayan. Ada ke sama sekarang orang nak kerja nelayan Sarif? Nelayan pelayan. Budak zaman sekarang nih dia tidak tahu. lagu dari mana ini baru denger ini lagunya. Enggak ada komentar apa? Oh ada ada, ada ini sih, ada nih. Ini seru nih ada ada komentar ini. Kalina ingin diingatkan bahwa kumpulan Ubi adalah pemenang Superstar 24 of the Week. Tunggu kalau saya sendiri ya menilai. Di sini kayak ini agak kurang kayak kurang greget gitu ya. Ya kita lihatlah uh, juri komentar apa ya kalau menurut saya jadi mereka ada satu star tambahan dah ya jadi sekarang ni Sally silakan Assalamualaikum Assalamualaikum okay, Terima kasih sekali lagi Sally bawa dan bagi kami persembahan yang baik satu closing yang cukup baik terima kasih uh, lakonan best saya suka uh, chemistry korang especially memang best dan ideas yang korang bawa setiap minggu memang out of the box Siapa sangka kes seluduh which is a heavy topic dan terima kasih kerana you know you put that forward uh, Dan kalau korang ada rezeki sampai ke final korang kena keep this momentum up okay Sebab kita orang semua sangat terhibur setiap minggu dan kalau ada rezeki lah ke final ya Apa pun tersemangat yeah, yeah. yang cukup baik untuk malam ni Berapa bintang tu saya? Saya bagi 4 bintang untuk malam ni hmm. Dan ini bermakna empat bintang, siapa satu jadi lima bintang? ojo cob, oh empat ya. Oh, gimana sih empat? Tadi kan empat, tiba-tiba ada satu lagi jadi lima gitu ya. Mungkin dari ini ya, mungkin dari penilaian penonton bisa jadi sih ya. Saya nggak tahu ininya, cuy. Sudah ya. Oke, okay, cuy. <tuh> Tapi kalau menurut saya ya di uh, minggu yang kelima ini kayak ada yang kurang gitu ya. Mungkin kurang semangatnya atau memang uh, karakter yang dimainkan apa namanya? Nami itu kurang dapat gitu ya. Karena dia di sini dia memerankan sebagai Suneo gitu ya. Oke, okay, langsung aja cuy ya kita ke musikal lawak superstar minggu yang keenam ya, persembahan Ubi cuy. Oke, okay, langsung aja 3 2 1. Kecil banget suaranya nih. Oh, sudah full ini. Selamat pada semua pakaian kali pertama. Yang saya tunggu-tunggu setiap minggunya itu pasti mereka memperudikan selalu meniru seseorang gitu ya. Dan saya pertanyakan. Pad di sini meniru siapa lagi cuy? Karena banyak karakter-karakter yang belum saya tahu gitu ya yang ditirukan. Didadakan asul di Teluk Intan. Assalamualaikum. Ah, ah, ah, ah. <laughs> anda bersama dengan saya secara langsung kita bawakan KKL Fashion Week yang berada di tempat bersejarah Teluk Intan Menara Condong ini. Anda bersama dengan saya Husanda Azbil Haji Nawawi. Azbil Haji Nawawi. Oke okay, guys. Um, Pak Amir sangat <laughs> kejadian, jadi cepat mendayu-dayu ya? Mempersembahkan kali ini, KKL Fashion Week dengan tema yang pertama diberikan tumbuhan oh, fashion. Tumbuh fashion ya, yeah. ladies and gentlemen, ya, yeah. siapakah bunga-bunganya? Levisia, ala gembalakan, sarif di taman sari. Tunggu tunggu tunggu cuy, ini saya nggak tahu lagu lagu siapa yang dinyanyikan dan dia, <laughs> sorry, sorry meniru siapa di sini cuy, ini kayak meniru ibu-ibu gitu ya. Tuh orang-orang orang pada ngakak, gua nggak paham karena gua nggak tahu dia meniru siapa. <laughs> Apa? Encik... Encik B apa? Apa yang kau masuk sengit je tu? <laughs> kita dekat mana? Menara condong? Menara condong! Kita condong lah! Hahaha! <laughs> Kenapa? Kejap. <laughs> Ini tadi temanya apa? Uh, tumbuhan liar. Aku tengok <laughs> macam binatang liar. Hahaha! <laughs> uh -uh. Janganlah macam tu! Hahaha! Uh -uh. <laughs> Tu, tumbuhan liar jenis binatang binatang binatang liar aduh fat ah okey ah. siapa namanya ni avida ah, no. video ah. ah. okey okey okey <laughs> kalau ikutkan tumbuhan liar kan ah, ah okey ini tak apa ni yang kat atas ni apa cakep ah siput eh apa ni itu haiwan apa? Batu nisan. Pulak <SILENCIO> batu nisan buat apa fashion? Kita berfashion fashion juga. Akhirat jangan lupa. Eh, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <Hey>, apa ni? Dah korang semua sini dia. Mu okay. tampung kau lagi. Baik guys. Kita ke peragaan yang seterusnya. Apa sini dileceh bincang. Katanya ini. kali ini diinspirasikan daripada luar negara. Bertemakan yeah. floral dan fiction. Floral and fiction. Gentlemen siapa kan kami? <tuk> Dia jadi apa? Kayak balon-balon gitu. Ya? Tunggu-tunggu kalau dengar lagi. <tuk> Gue kalau denger lagunya ini kayak lagu dari siapa ya? Eh uh, Aina Abdul siapa? Siap. Bener gak? Ayah, kalau kalau nggak salah Aina Abdul, ju, ya. Kalau denger dari lagunya tapi dia tulis dia cakep bodohnya aku aja gitu. Ya <tuh> <ab> <tuh> Bo bodoh. <tuh> eh. eh bodoh. <tuh> Siapa? Lagu tu bukan daripada awal sampai habis bodoh yang panjang. Kau pandai atau tak pandai? Pandainya aku... ...di tanjaku... ...pandai... Pak Mil! Macam obok-obok! Ok tak apa Eh ni kalau tak pandai Jangan kau mahu mande mandai, -mandai yey Tak Orang mana batu kikeh? Orang batu kikeh Siapa ni? Ai Aina Eh no no no Aina perempuan Saya laki Siapa? Zainah Zainah Zainah bukan oh. Bukan nama perempuan juga kan Zainah Zainal Badul Zainal <laughs> Nama panjang? Hmm nama panjang Oh kenapa Zainah? Bagi komersial sikit lah Oh okey, okay. <laughs> okay, berbalik kepada tema Ap Pak Amir dan semua penonton Aina dunia kalau bukan salah, dia, salah dia, ya Cuma lah teka tengok tengok sampah sarah apa tu tunggu benda sampah sarah be apa majlis oh yes pak abang kau nak pergi oscar pernah pergi oscar pergi grammy majlis majlis apa sampah ni kan? Eh, no, no no no no no bukan majlis tu Bicu? majlis bandaraya <laughs> majlis pun kayanya ini sensitif sih ya majlis bandaraya apa yang disinggung dari pakaian seperti ini majlis bandaraya lah kan kenapa ah. pak min kata kan tapi teguk sangatlah sampah. Pak. Yalah tak adalah pak min gurau saja. Okey juk kita duduk dululah. Ah, kita sama-sama duduk kan. Yeah. Ah, ah. Ah, ah. <laughs> aku tengah confuse. Fashion ke pakai pakaian beragam. <laughs> Okey ni nak tanya kalau dia itu main... <laughs> biar biar biar biar. Ah. Jalanan jatuh lori ambil buang terus. <laughs> Sudah, dah, dah. Okay, okay, okay. Untuk keselamatan okay. tak payah duduk di sana lagi. Sekarang ni Pak Amir nak bacakan soalan-soalan yang Pak Amir dah dapat daripada <laughs> duduk dan bang. Ah, soalan so, yang Pak Amir dapat daripada netizen, netizen. Saya <laughs> bertanya kepada facing-facing kita. Alright, alright. Kenapa? Eh, Pak Amir nak tanya kenapa facing sekarang terlalu orang kata luar biasa, luar kotak, <laughs> macam tak logik, apa, apa, apa? Kenapa? Jawab Pak Amir. In fashion, the first thing you have is keberanian. Yeah. okay. Because, because the more you get the views, the more you get the fame. Betul tak? Ya, yeah, yeah. yeah, yeah, betul, yeah. betul, betul, betul. Lepas tu, orang akan nampak kita upload video kita. Lepas tu, view berjuta-juta. Trending no. 1, kau. Ha, Lepas tu, benda ni boleh jadi sejarah. Hey. Pala kotak kau. Ha? Eh, siapa ajak Nggak kau? Sejarah tak boleh keluar beli. Jangan main-main. Aku tampang kau. Eh, sejarah tak beli dijual beli. Dengar ni betul-betul. Okay. Okay. Sejarah bukan dinilai daripada berapa jumlah tontonan orang, Berapa juta. Sejarah hanya akan berlaku jika ada pengorbanan jasa seseorang kepada negara dan industri. That's it. Ah, itu dia. Itu sejarah. Itu, itu, so, itu yang sebenarnya, Acik. So, kita orang salah ke apa ni? Pak Mel marah kita orang dalam. Ah, salah. Jangan, <tos> salah <faham. tos> ha, jangan salah faham. Jangan salah faham. Ayah pula. Pak Min tak cakap cik B, cik tak cik boleh berpassion. Mungkin cik nak berpassion boleh yang ditiru kena ada itu. Nih. Ingat apa Pak Min? Cik bi pernah dengar Wah. itu kalimat cik bi itu. <laughs> siapa lagu ini sedar-sedarlah <laughs> diri kalau nak bergaya diri kalau bergaya ada komentar gak ini sih ada-ada ini sih ke belakang nih Allah Majlis. Majlis bandar. Adres bandar ke. Bandaraya. Adres bandaraya. Bandar Silakan. Dato Awi. Ya ya ya Dato. Dah macam anjing cacat. <laughs> Bungo-bongo. Anjing apa ni? Cacat. <laughs> Ini seorang dah macam culun lompat je ni. <laughs> <laughs> eh, ya, ada. model anjing seperti itu je. Ubi memang sentiasa uh, Uh, keluar daripada pohon, saya kata lawak sentiasa segar. Tanya. Ia ya, ya, betul-betul. Dan apa yang saya nampak kali ini ini lawak nasihat dalam lawak ada nasihat dalam lawak ya, ada kenan dan muda kenan luaran. Sesuatu yang so, apa, apa tahniah, positif. Saya, tu, saya bangga dan saya sentiasa mengangkat ubi ini. Insya Allah saya nak tengok lebih baik lagi di minggu depan, lebih baik daripada apa yang berada hari ini. Tanya sekali lagi pada ubi, saya bagi anda empat star. Tahun oh, empat ya. Aduh, udah selesai. Oke okay, cuy, itulah tadi eh, dua persembahan ubi dari minggu yang ke lima dengan minggu yang keenam cuy ya. Musikal lawak superstar yang ketiga cuy. Menurut saya pribadi ya cuy ya, untuk yang minggu yang kelima bagi saya ya, bagi saya pribadi, yang kelima itu kayak saya nggak tahu. Uh, Maksudnya temanya itu seperti apa gitu, cuy? Ya, saya nggak tahu temanya seperti apa, dan uh, <tuh> lawakan mereka di minggu yang kelima itu masih agak apa namanya, kurang, kurang apa namanya, kurang, kurang touch banget lah gitu, cuy. Ya, dan minggu yang keenam ini yang menurut saya itu lucu, cuy. Ya, di video kali ini tuh, saya uh, lebih... Kalau saya disuruh memilih gitu ya, saya lebih memilih yang mana yang paling kelakar akar gitu saya memilih yang minggu yang keenam cuy. Di sini karena saya agak mengerti temanya apa cuy. Di sini kan temanya seperti fashion gitu ya. Cuman saya nggak tahu dia meniru siapa-siapa dan yang sehari tadi tiru kayaknya tuh ada kalimat-kalimat yang selalu dia sebut itu CB, CB dan eh, dan nami di sini kayaknya dia meniru ini penyanyi, penyanyi. Tapi... Kalau nggak salah cuy ya... Kalau nggak salah... Dia meniru ini cuy... Aina Abdul ya... Karena kalau kita tengok ya... Setiap Aina Abdul tuh... Tampil atau... Apa namanya... Mempersembahkan lagu di panggung manapun... Itu pasti... Apa namanya... Fashionnya itu beda-beda cuy... Fashionnya itu... Uh, apa ya... Kayak dibilang peli... Tapi... Uh, pokoknya... Fashionnya itu beda-beda... Kalau Aina Abdul... Jadi menurut saya kayaknya... Di sini... Uh, di minggu yang keenam 6 ini... Nami meniru Ain Abdul cuy Dan bagaimana pendapat koran cuy Korang bisa komentar di bawah ya pendapat korang ya Karena semua orang itu punya pendapatnya masing-masing cuy Dan pendapat saya ya seperti ini cuy Kalau korang tak terima tak jadi masalah Dan kalau korang terima ya Alhamdulillah gitu ya Jadi kalau punya pendapat sendiri Korang bisa komentar di bawah cuy Oke dan mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Endi Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye